yang menggunakan pendekatan Project Based Learning Melalui gabungan 5 mata pelajaran, guru-guru berbincang dan memilih big idea yang sesuai dengan teliti Kenal pasti standar kandungan dan standar pembelajaran yang hendak dirungkai Guru menetapkan hasil pembelajaran dan tugasan Murid-murid akan melibatkan diri sepenuhnya untuk menyiapkan tugasan dan penghasilan produk. Mereka berkolaborasi semasa menjalankan aktiviti. Detik yang paling seronok dan adalah waktu showcase, di mana murid mempamerkan hasil kerja mereka kepada orang ramai yang terdiri daripada ibu bapa. Ei, eh, ceden? Apa ni? Inilah laksam. Oh. Dan ini ada tauke. Boleh dimakan mentah. Kita boleh masukkan tauke sebagai ulam untuk makan bersama laksam. Ya. Yeah. Kaedah PDP KMR ini memberi peluang kepada murid membuat eksplorasi dan memantapkan artikulasi. Guru dan murid bekerja dengan harmoni dan tekun. Ibu bapa yang hadir memberi pujian dan membeli hasil tanaman tauge anak-anak. Banyak manfaat yang dicapai dan memenuhi elemen Sekolahku Sejahtera. Saya juga baru tahu bahawa makan tauge boleh mengurangkan lemak dalam badan dan mencegah kanser. Enzim dan serat dalam tauge penting untuk penghadaman. Tauge kaya dengan protein untuk menghasilkan otot dan badan yang sehat. Hello, I'm Emily. I feel very excited because this is the first year we are doing Showcase for our KMR project. The outcome of this project was that... I know how to manage our work so that it can be completed on time. I also gain a new knowledge of how to organize a showcase. 大家好，我是王文谦。我很喜欢 KM2 的学习过程，每位同学都有机会贡献和发挥，从过程中体验和学到很多知识。今年的 KM2 活动从策划、准备材料、种植豆芽。 melalui pembelajaran berasaskan projek yang telah dijalankan oleh guru-guru, bersama-sama murid kelas 5C. Didapati bahawa murid-murid dapat menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru dan juga melalui korporasi kumpulan. Murid-murid diberikan peluang untuk membuat keputusan dalam kumpulan masing-masing. Dan projek yang dilaksanakan juga membolehkan murid mencari jalan penyelesaian dalam kehidupan harian mereka dan ianya merupakan pembelajaran sebenar yang dilalui oleh mereka. Hasil pembelajaran juga dikongsi dengan audien termasuklah pihak di luar bilik darjah iaitu ibu bapa. Ini dapat meningkatkan lagi keyakinan diri dalam murid-murid. Diharapkan pembelajaran berasaskan projek ini dapat memantapkan lagi pembelajaran bermakna di kalangan guru-guru dan murid-murid di sekolah.